di beberapa hari yang lalu ternyata di detik terakhir semua plan berubah. Baru tadi pagi survei. Hajaran surve, jam sore. Sampai-sampai tadi pagi disurvei. Disti mimiir. luar keluarga jaga jaga kita lagi loh. Ambil tampilan dulu, ya. 2020 saya menunjuk dan mempercayakan jawabannya kepada Mas Dika J878 Alhamdulillah <tuk> Selamat, ini arwah aja Sipu <tuk> Nanti kirim aja nomornya ada, ya. ya. ada lembaran 100 ribu <tuk> Hahaha <tuk> selamat mas Zika semoga bisa membawa Jawa Tengah lebih baik lagi amin enak, enak enak enak Pak D, kok nggak makan durian? Pak D, oh no kalau tahu makan Ayo ya, ya, ayo sikat sikat. Bener. <gulah> <Banyak Yeah. jel. gulah> Masik. Masik. Perasaan tadi tidur hey. Bangun aja bau duren. Ini <gulah> si Mujan aja kayak gini Duren, jemput saudara di tadi pulang jemput kilo, kilo. bagian, bagian. pengen ya, pengen ya, pengen ya pengen ya, pengen ya akhirnya juga pengen ya, pengen ya Kan ini ingat dulu waktu senjata aja dulu Nanti. Nah, Yang Hmm eh eh eh eh eh mau di bawah itu eh eh eh eh eh ayo pulang pulang pulang <tut> ayo <hankan> pulang pulang bawa itu serahin <tut hankan> omu <tut hankan> mantap bus bus los dol yuk mari tahu Manis. monas Manis monas manis wae. Makan terus. <laughs> jan pai jan. Jan pai jan. Eling omah, eling omah. Eh, kok oh, enak itu? Ini lho. <laughs> You <laughs> <laughs>